Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi mujahidina tahirit Kaum muslimin rahimakum Allah. Terkadang kamu perlu meluangkan sedikit waktu Untuk menunggu apa yang telah kamu lewati dalam hidupmu Kulu nafsin zaikotul maut Semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Setiap yang menjawab, pasti akan merasakan sakaratul.